Baku Hantam Kami Kamikaze Strategi Perang Ala Jepang Strategi frustasi Tak Berguna Wahyu Prihadi Saputra 31 Juli 2021 Ampenan Bom bunuh diri kini mungkin dikonotasikan pada Taliban, Al-Qaeda, atau ISIS Dan berbagai kelompok perjuangan Timur Tengah Namun jauh sebelum itu adalah Jepang yang mengawalnya pada medio perang dunia kedua Aksi itu populer dengan sebutan kamikaze Sebutan istilah yang sebenarnya berarti angin taufan Menurut agenda, hal itulah yang menyelamatkan kekaisaran dari serbuan Mongol pada tahun 1200an Belakangan, kamikaze disematkan pada pilot-pilot berani mati Jepang mereka adalah pasukan yang bukan hanya disiapkan berani mati, namun memang untuk mati. Saat penyerbuan Pearl Harbor, kami kasih pertama terjadi secara tak sengaja. Salah satu pesawat Jepang yang menyerbu pangkalan angkatan laut Amerika itu mengalami kerusakan akibat tembakan musuh. Sadar pesawat tak akan bisa kembali ke pangkalannya di kapal induk pilot mengambil langkah ekstrim. Dia menabrakkan pesawatnya ke target lawan. Namun, pasukan resmi KBKZ baru benar-benar terbentuk pada tahun 1944. Kala itu, Jepang sudah mengalami serentetan kekalahan. Garis pertahanan pun terus ditarik mundur hingga ke kawasan Jepang sendiri. Merasa tak akan berhasil jika hanya menerapkan strategi biasa, tercetuslah ide pesawat bunuh diri. Dengan membawa bom di lambung pesawat, efek ledakannya diyakini lebih besar jika pesawat ditabrakan langsung ke kapal-kapal musuh. Kala itu, sejumlah kapal Amerika lazim menggunakan dek kayu, sehingga efek ledakan pesawat kerap memicu kebakaran hebat. Apalagi jika mampu mengenai titik penting seperti area mesin atau tempat penyimpanan bahan bakar. Bagaimana kami ganti berjalan digambarkan secara baik dalam film ber Tajuk The Eternal Zero Relawan-relawan muda direktur Relawan-relawan muda direkrut. Usianya masih 17an hingga kisaran 24 tahun Mereka digembleng secara keras hanya untuk mati Demi negaranya Terkait jumlah pesawat yang ditabrakan Sejumlah sumber menunjukkan Angkanya mendekati 1.500an hingga 2.500 pesawat Mengenai kerusakan yang ditimbulkan, ada yang menaksir hingga 81 kapal sekutu tenggelam, dan ada yang rusak parah mendekati angka 200 kapal. Dengan korban tewasnya harus 5.000 awak kapal, dan 5.000 lainnya mengalami cedera yang bervariasi. Kasihan juga negeri bapak Joe. Kami gajah Jepang memang memberikan efek kejut, namun aksi itu jelas tak banyak memberi dampak bagi Jepang dalam medan perang. Benar, sekutu menderita banyak, namun jangan pula dilupakan, Jepang turut kehilangan ribuan pesawat dan ribuan pilot juga. Jepang saat awal perang sangat mengagungkan kemampuan pilot-pilotnya. Kini malah mengorbankan talenta muda yang potensial mereka didik menjadi pilot andal. Daripada mengirim pasukan berani matimu, mengapa kau tak berusaha saja buat bom atom Jepang? Lalu kirim ke negara Pongah itu dan keluar sebagai pemenang. Sekian cerita dari Baku Hantam. Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar atau di warung-warung kopi yang ada di dekat rumah. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share. Wassalam